Baiklah para sahabat selalu kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini Banyak sekali doa yang diberikan untuk Abang El, para ya, Masya Allah Anak baik, anak pintar, anak soleh, anak ganteng Ini banjir doa, luar biasa Mudah-mudahan doa dari kalian semua diijabah dan dikabulkan Abang Fatih tentunya kembali sehat dan bisa ceria lagi. Amin. Tentunya kita lihat juga persahabat ya. Ini tentunya unggan dari Kak Sania. Masya Allah. Ini bestinya dari pandanya Abang El. Luar biasa. Dari semalam sampai saat ini persahabat ya. Bang Adi Sky berserta pasangannya. Dan Kak Sania berserta suami ini. Lagi berada di rumah sakit menemani Les Lar. Luar biasa nih. Bestinya Abang Bilar dan Bunda Les Kejora Mudah-mudahan ya tentunya pertemanan mereka selalu terjalin dengan baik silaturahmi rahmi juga terjaga dengan baik amin kita lihat juga persahabatan ya, di unggahan terbarunya om izhar satu jam yang lalu memposting foto abang el abang fatih yang sangat lucu dan menggemaskan. kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan langsung oleh om izhar tampan wajahnya mulia akhlaknya insya Allah, amin mudah-mudahan persahabatan ya abang el tampan wajahnya mulia akhlaknya dan soleh pastinya, amin Masya Allah, ini doa dari Om Izhar untuk Abang Fatih Masya Allah, dan tentu kita lihat juga persahabat ya, selain Om Izhar, ada Bang Adis Sky juga yang memposting foto bareng Abang Fatih dan tentunya ada sebuah kalimat yang diposting oleh Adi Sky keep strong, ponakan angkel, semangat, Masya Allah banyak sekali ya, support Dukungan dari orang-orang baik untuk Abang El Masya Allah, Abang El emang anak yang luar biasa. Mudah-mudahan cepat sembuh, cepat sehat, dan kembali ceria bersahabat, ya. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun family underscore 23 Kalimat caption pun dituliskan: "Abang kan jagoan, pasti cepat sembuh, ya. Hashtag lesler amin." Hingga komentar pun persahabat ya, diberikan di postingan ini. Di antaranya dari akun Instagram. R. .m Rafa mengatakan Abang sakit apa ya? Banyak banget kerabat dekat dedek sama kakak Pos foto abang Ya Allah, syafat Allah, anak soleh Mudah-mudahan berselabat ya tentunya kita mendapatkan Kabar langsung dari Papa Bilar dan Bunda Lesti Mengenai sakitnya Abang Fatih Kita tentunya harus doakan saja Mudah-mudahan Abang L cepat tentunya sehat, cepat sembuh dan tentunya bisa kembali aktif lagi bersahabat ya, tentunya kita sebuah kangen dengan Abang L, dan berikutnya juga bersahabat ya, Tehnovi pun mengunggah video Abang L yang lagi bermain Masya Allah banget ya dan kita juga salvo kalimat yang diposting oleh teknovi. Halo bayi, love you ayang, percayalah, ini karya ante bang, hahaha, <laughs> ini ngeditnya sambil meremelek sesegukan sampai akhirnya ketiduran bang, I love you cintanya bunda Note, kenapa cinta bundanya aja gak papapnya, karena anak laki-laki itu cintanya bundanya, oke, tuh sudah diperjelas ya oleh Novi. Kenapa cintanya bundanya saja Enggak papapnya Karena anak laki-laki itu cintanya bundanya Masya Allah Tentunya semua orang aja pasti mewek banget ya Tentunya melihat captionnya dari Novi Luar biasa Dan kita lihat juga persahabat ya Di kabar berikutnya Indosiar pun mengunggah sebuah postingan Abang Fatih Masya Allah sampai Indosiar pun Ini mengunggah Abang L Dan kita lihat persahabat ya di sebuah kalimat caption yang dituliskan Gemes banget Hihi bayi tergemas 2022 Abang L siapa yang setuju Masya Allah persahabat ya Pasti setuju banget dong warga Konoha Abang L ini adalah bayi tergemas 2022 Keren dan tentunya sangat menggemaskan. Berikutnya juga persahabat Bang Min akan menginfokan mengenai polling online Sementara demas skarming male celebrities 2022 Kembali, memin akan menginfokan ya untuk voting sementara. Idola kesayangan kita Rizky Bilar masih di nomor 2 dengan voting 8.592 votes. Di nomor pertama masih Rangga Azab dengan voting 9.147 votes. Terus semangat warga Konoha, dukung Rizky Bilar menjadi The Maskar Mel Male Celebrities 2022. Dan selanjutnya juga persahabat ya kita lihat juga nih tentu yang belum menyaksikan vlog terbaru di Rizky Bilar Youtube Yuk sama-sama langsung aja kita support dan dukung ya untuk karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment Ini vlog bareng si OG nih persahabat ya ini juga asik dan seru banget Yuk yang belum mampir silahkan mampir ke channel Youtube Rizky Bilar Selain Rizky Bilar Youtube yang mengunggah vlog terbaru di Leslar Entertainment pun mengunggah vlog terbaru Dapur Bunda Lesti Ini juga kejutan yang paling ditunggu warga Konoha Akhirnya muncul juga sore hari ini persahabat ya yuk sama-sama kita mampir ke Leslar Entertainment Untuk support karya-karya terbaik dari tim Leslar Entertainment Yang sudah menyuguhkan kejutan spesial hari ini Kita juga masih menunggu cirukan dan kabar terbaru